Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys inilah cuaca bagian Pertamina ya Arusnya kenceng bosku Seperti yang kalian lihat di video ini bosku Semua pemancing pada pulang ya Nah arusnya Waduh gimana ini Seperti mengamuk-mengamuk ya anginnya kencang hari ini bosku hari Minggu ini bakal pinggir bagian klasik mendung-mendung asoi cuacanya derak pak Cuacanya seperti ini, arusnya deras. Oke bosku, berbagi info. Bukan pertamina ya. Cuacanya ekstrim. Mitroku, sekarang nyari inang saat air laut surut. Pusku. harusnya dua kondusif bosku bagian pertamina bila dua-dua ini dari tadi nggak ada yang nyambar ya tadi ada sambaran motel sampai di diunggungan itu lepasnya nggak nyentuh ya tentu nah, Go. Go. Go. Nah, ini guys harusnya uh. kenceng banget broku mana ikannya ini itu ngeplong uh. kenapa kah ini broku samge okay, broku ayo lah <laughs> yang laris depa pada ponchos besko okey samsung lumayan